baik selamat datang teman teman kita akan segera mulai sebelum kita mulai membuat project baru tolong anda mendownload terlebih dahulu sebuah aset ya ini bernama dengan joystick pack ya joystick pack ini untuk menempatkan asetnya sebagai virtual joystick ya nah ini anda download dan anda masukkan ke aset anda oke okay. kemudian kita langsung aja ke unity hub kita buat uh, sebuah project baru anda pilih 3D kali ini, kemudian untuk project namenya silakan diawali dengan nrp, kemudian uh, diberi nama bebas ya, week 4 project misalnya. Tekan create, nah, tunggu beberapa saat hingga uh, projectnya terbentuk ya. Jadi pada bagian awal ini kita akan melakukan project setup, ya, seperti yang Anda ketahui sebelumnya, uh, ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain menambahkan input system, menambahkan device simulator, dan ada yang baru di, di project kali ini, yakni kita akan menambahkan sinem mesin oke, okay. kita tunggu sebentar hingga projectnya selesai uh, terbentuk oke, okay, kita lanjutkan lagi pertama yang kita lakukan adalah kita buka window, package manager kemudian kita akan menambahkan dua package, 3 ya 3 package yang di perama anda klik united registry di sini lalu anda cari input Sistem oke, okay, Anda install, tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Oke, okay, kita tekan tombol yes, tunggu beberapa saat. Oke, okay, selanjutnya kita akan masukkan uh, sebuah package lagi ya. Sini, mesin oke. Okay. Sini, mesin ini adalah sebuah package yang sangat berguna sekali bagi kita yang ingin. Mengendalikan kamera dengan lebih smart gitu ya, dengan sinet mesin kita bisa punya kamera yang memfollow karakter dan jenis-jenis kamera yang lain. Oke, okay. kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Oke, okay. kemudian kita akan memasang juga device simulator pertama Anda hidupkan dulu um, enable preview package-nya, kemudian Anda search device. Simulator Anda install dulu. Oke, okay. kemudian teman-teman kita membutuhkan beberapa aset. Ya. Jadi, uh, jika Anda sudah pernah mendownload memasang aset ke mm, ke akun Anda, maka kalau Anda klik My Asset di sini, Anda bisa lihat beberapa aset yang siap kita import ke dalam project ini. Uh, yang pertama adalah kita akan mengimport joystick pack. ini. Kita klik import. Ya, kalau Anda belum pernah download, nanti tulisannya adalah "download", kemudian kita bisa tekan "import", lalu kita membutuhkan um, "warrior", ya. Jadi, "warrior" sci-fi "warrior" PBRHP Polyart yang ini kita pakai aset yang sama. Klik aja "import", tunggu sampai selesai. Oke, okay. oke, okay. kemudian kita akan mendownload juga stylized grass texture yang kemarin kita pakai ya. Klik tekan import saja, e, import lagi. Nah, saya rasa ya, saya rasa itu aja yang perlu kita siapkan, oke? Okay. Teman-teman kita tutup. Nah, sekarang langsung aja kita create plane di sini, teman-teman. Create 3D object plane. Nah, di sini kita scale 10. Uh, z-nya 10 seperti ini kemudian kita punya grass texture material stylized grass texture di sini. anda klik lalu anda ubah tilingnya jadi 4040 -40. drag and drop ke plane ya drag and drop uh, stylenya ke dalam plane dan anda akan melihat ground yang berisi plane ya Kemudian uh, kita hampir lupa kita perlu menyiapkan uh, device simulator-nya, Jadi klik Window, General, uh, Device Simulator. Di sini saya pilih ke Google Pixel 2 XL. Saya rotate landscape. Saya cantolkan ke tab yang sama dengan scene game dan simulator. Oke, okay, kemudian teman-teman kita mau atas ke kanan aja, fit to screen. Nah. Kemudian yang kita lakukan adalah kita mau mengubah uh, settingan inputnya analysis, window analysis input di Lalu kita klik di bagian option, pilih simulate touch input from mouse or pen ya, agar sentuhan di layar uh, bisa menggunakan mouse klik. Oke, okay, uh, kita sudah setting up seperti itu. Nah, sekarang uh, yang kita lakukan adalah menaruh karakter. Di sini kita punya warrior sci-fi warrior PPR holy poly art kita klik prefab di situ ada poly art yang karakter Anda drag and drop ke layar pastikan posisinya Anda reset ke 000 ya ke 000 nih seperti ini kemudian tambahkan komponen rigid body serta tambahkan lagi uh, box collider walaupun Anda bisa juga menggunakan kapsul Collider atau Collider yang lain ya. Pada bagian Box Collider kita naikkan Y-nya. Posisi Y-nya kita naikkan agar bounding box dari Box Collider-nya ini um, pas gitu ya. pasti model karakternya. Oke, coba saya akan play langsung teman-teman. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, okay. nah lalu um, perhatikan juga di... Di karakter warrior-nya, mungkin saya akan rename uh, warrior. Nah, Anda lihat di animator, controller, ya double-klik. Oke, okay. kemudian yang kita lakukan adalah pada bagian animator. Oke, okay, di bagian idle game-nya ini, ya, kita akan convert menjadi blending motion ya seperti yang kita lakukan kemarin. Pertama-tama kita hapus dulu transisi yang ini, delete. Lalu Anda uh, double-click, bukan double-click, maksud saya, di klik kanan, di idle guard-nya. Kemudian kita create new blend tree instead. Kemudian Anda double-click. Nah, di sini ada blend tree-nya, Anda klik. Kita akan tambahkan dua motion baru. Add motion field, add motion field. Motion field yang pertama, kita pilih idle guard. Motion field yang kedua, kita pilih um, run guard AR. Oke, okay. jadi animasinya seperti apa? Anda lihat di sini. Oke, okay. dia akan blend antara 0 idle dan 1 running ya. Jadi nilainya 0 antara 0 dengan sampai 1 gitu ya. Floating number. Dengan demikian kita perlu parameter untuk mengatur blendnya sudah disediakan secara default namanya blend. Namun ini integer, kita ganti dengan float. Kita hapus, lalu kita tambahkan float di nama motion kemudian parameter di sini kita setup dengan motion oke okay? jadi itu yang kita lakukan dengan animatornya uh, kemudian mungkin kita perlu yang lain ya nanti mungkin karakternya bisa nembak atau lompat jadi kita sesuaikan sendiri jadi yang uh, kita tutup, tutup saja close stepnya. nah itu yang kita lakukan dengan warrior nya teman-teman oke okay? setupnya sudah selesai nanti kita akan lanjutkan dengan uh, membuat virtual button agar karakternya bisa bergerak.